Hari ini hari Rabu, ya, dan mendekati jam dua belas tiga puluh empat, yaitu akan mengadakan uh, ikutin gambar yang untuk didesain kapal pusling ya, ya, untuk keliling, ya, untuk di laut, ya, kapal ini akan dari kapal KPLP akan dimodifikasi menjadi kapal kusling, keliling floating Hospital Care ya Ya uh, sahabat wakab sekalian di bagian ini akan kita bongkar untuk dijadikan ruang operasi atau ruang operasi minor ya bukan ruang operasi mayor artinya hanya bisa dilakukan untuk tindakan operasi-operasi kecil ya bedah-bedah kecil uh, mungkin dua ruang ini akan di, kita, kita satukan menjadi satu ruang Pekerjaan ini pembongkaran karpet sama pelapon untuk memudahkan pembobokan. Setelah pembobokan nanti kita baru menata ulang lagi finishing ya finishing lagi finishing ulang dan memperakit pelapon dan karpet lagi dan insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar untuk memperluas ruangan ini. Ya, agar bisa memberi kenyamanan pada pasien dan dokternya.